ya terkabel juga perkalin gede halo guys nah jumpa lagi sama aku ya guys ya kali ini aku main di sweet bonanza ini guys ya sweet bonanza dan aku mencari profit dengan pola terbaru ini guys ya ini aku bawa modul 100 ribu aja guys bawa 100 ribu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 soalnya para sloter mah semuanya berharapnya kayak gitu semua guys. Oke di sini pecah sini anggur kenceng nggak pecah ya, kan? Oke putaran sudah habis dan aku tanpa pikir panjang aku naikin aja nembeknya coy dan aku gas karena aja nih, nih putaran 30 puluh nih. Putaran tiga puluh quick dan nah, ya itu aja guys ya farming. masih farming farming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 info pola terbaru dari kita atau update yang terbaru dari kita, coy. Tinggal helikopter di sini terpantau ya guys ya. Masih belum mau ngasih dan saldo kita pun sudah mulai berkurang ini, guys. Halo, so, kita sudah mulai berkurang. Oke, okay, masih diputar-putar, masih belum mau, guys. Ya, dan di, uh, di petaran berapa lah ini Dia di ngasih ya guys ya Oh iya guys sore juga deh guys ya Kalau suaraku agak kurang jelas ya guys ya Soalnya aku mas Kurang fit ini guys Kurang fit Dan aku mau lanjutin aja di Farming-farming-farming-farming-nya Oke okay, di sini petaran aku sudah habis guys dan aku langsung aja nih Di putaran 30 Turbo cintang 2 Di sama ya, ya Mati pola yang sudah kita gunakan 10 10 30 dan 30 ya, ya. Apel pecah Mantap Ini anggornya pecah juga M 2 mulu ya, ya. 2 Lollipop, terus nih Masih belum mau ngasih mantap. Bisa nang juga pecah, Semangka juga ikutan pecah. Apple ini juga mantap ini cair. Ini hijaunya kan. Oke, satu lagi yuk. Nah, cakep sih. Akhirnya di bag 4800 kita dapat nih guys, ya. Di kita turboin 30 langsung dapat nih guys. Ditambahin apa ya guys? Oke guys, ditambah, ditambah skinnya 5 ya guys ya. Nah di sini. Semoga aja didapatkan perkalian yang mantap-mantap. Oke, okay, kali 10-nya udah mantap ini ya. Kali 10-nya connect. Ini skelter pertama kita ya, guys ya. Skelter pertama kita di bet 1800 nih, coy. Atau seramai 1480 deh, guys ya. Oke okay. Oke, okay, 18 di sini. Sudah 270 lebih nih guys ya. saldo yang kita dapat kan di dalam spin nih, dalam scatter nih. Lagi dong aja mantap ini. Tidak mau ya, guys ya. Anggurnya kurang dua itu guys. Nah, anggurnya pecah di sini. Kali 4. Cuma kali 4. Anjir lah, guys. Ya. 1 gara Terus nih cuman coy ya kan di sini ya, kan aku masih parah-parah nih aja ya kan masih pecahan-pecahannya dan aku mau ngebaya aja nih coy karena cuma dapat segitu ya kan aku penasaran nih penasaran dan aku mau tes tes om nih, tes putaran nimbay nih nimbay dua ratus empat puluh nih coy ya, oke okay, mantap sih tuh banyak pecah mulai dari pecah tadi aja ya alat tiga doang. Aduh, bakalan ya oh. Kali 6 nih ya aja Bisa spin, nih Kali 8 Oke, okay. semangka pecah mantep nih ya Candy-nya yuk yeah. pecah juga Oke, okay. Candy pisangnya mantep Kita lagi kali 100 ya, cok. Ya, itu kebon-bon so. bon. Akhirnya kita pecah, kali nih, cok. Dapat tensa ya coy ya. Akhirnya kita merasakan Kali seratus nih coy ya Dapatkan tensa ya Terkabel juga coy ya Terkabel juga Pertalian gede nya Nah oke okay. siap ini Aku langsung gas cabut aja ya. Cabut Langsung kita wedding aja coy ya Langsung KTM kita <tos> Kalau <tapak> ada orang manggil ayo, cik -cik. ya Kayaknya coy Kayak kenal aja coy Oke, kita tinggal sini sini dan aku mendapatkan benda ya, guys ya. Benda 1.700 dengan model kita Rp300.000 ya, guys ya. Modal Rp300.000, aku hampir 2 juta ya, guys ya. Aku hampir 2 juta. Oke, okay. kali 8 di sini. Oke, okay. masih aku pantau ya, guys ya. Capek emang nih, memang ca, ca ini ca ya. Oke, rp Aku matiin lagi nih ca ya. Aja. langsung aku gas aja nih aku gas aja di 50 otomatis nih di bet 2400 ya guys ya Hampir pen 2 juta nih cok ya pen 2 juta saldo yang kita punya sekarang ini cok wajah 100 profitnya mantap bener nih ya langsung gas beko aja ya, cok ya langsung gas beko tapi gak guys gunakanlah uang kena terlantilan guys atau uang lebih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 Kita sudah farming-farming manja ya kan Tapi belum nyungka dapat skaternya ya Sabar aja ya coy ya Intinya aku jual seratus Hampir 2 juta nih coy apa lagi ya cok ya Maunya seratus Hampir up hampir 2 juta ya kan Aku langsung gas lebih aja sih ini Langsung gas lebih aja coy ya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 Tuh, itu WD, ya Oke okay, okay, okay. okay, ya. Nah, terima kasih ya guys ya yang sudah menonton channel kita ini kan konten kita ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga yang sudah support kita. Pantau terus, sehat-sehat ya, terus ya guys ya.